Bagi yang paham aja sih mbak, banyak orang uh, menghina saya, mencaci maki saya, membuli saya, mengatakan saya goblok, uh, tolol, Kak waras gila, stres, itu buat saya udah makanan keseharian. Tapi aku gak marah gitu, karena mereka belum tahu saya. Sedangkan mereka belum tahu uh, sejatinya ratu bidadari itu siapa dan siapa ratu bidadari, di belakang ratu bidadari siapa bahkan eh, seorang pejabat, pengusaha, artis dan orang-orang tokoh-tokoh publik aja masih konsultasi, masih meminta arahan ke saya. Gitu loh. Hanya saja tidak saya explore karena itu privacy, karena itu rahasia. Aku nggak mungkin video saya, video saya dilihat ribuan orang. Aku nggak mungkin memamerkan itu. Saya merahasiakan itu siapa siapa orang di belakang saya. Kalau seseorang itu jiwanya ikhlas Bersih, hatinya bersih tidak ada unsur kebencian atau tendensi Insya Allah akan e, mampu melihat atau menerawang sejatinya ratu bidadari Siapa ratu bidadari dan di belakang e, ratu bidadari Kosong itu isi, isi itu kosong Yang kelihatan isi aslinya kosong Dan yang kelihatan kosong itu aslinya isi seperti halnya Pesawat siluman Itu tidak bisa terdeteksi dengan radar Karena memang teknologinya Sangat canggih Beda dengan pesawat Sukhoi F-16 itu bisa terdeteksi Radar musuh Karena teknologinya tidak secanggih dengan Pesawat siluman Orang kawaruh Orang ilmu, maksudnya orang ilmu belum tentu kaweruh tapi orang kaweruh Pasti berilmu Orang pinter belum tentu ngerti, tapi orang yang hebat itu bukan saya Saya nggak bisa apa-apa Yang hebat itu Mbah Buyut saya, leluhur saya Saya hanya dijangkung Atau bahasa istilahnya adalah Dititis atau karohmanya beliau Dan saya e, tidak pernah ngilmu Dan berguru Jadi mengalir e, Kalau bahasa Arabnya itu e, Laduni kalau bahasa Jawanya itu kawar Tapi jadi belajar apa e, Memiliki sesuatu tanpa berguru, tanpa ilmu Atau tanpa belajar gitu. Jadi semua e, ini adalah karomanya dari leluhur saya Jadi yang hebat bukan saya Saya nggak bisa apa-apa, saya ini goblok-goblok saya Leluhur saya yang hebat Salam Ratu Bidadari